Halo guys selamat pagi welcome back to my channel Leslieku. Oke guys seperti biasa di video kita kali ini kita akan bermain kembali game-game penghasil cuan yang legit pastinya nah guys di video kita kali ini kita selalu selalu dan selalu untuk bermain game-game dari developer bling seperti kalian tahu bahwa video sebelumnya itu kita juga bermain game dari developer Bing dan game tersebut sangat enak ya. Kita hanya tap-tap makanan, tapi di game kali ini itu sedikit berbeda, sedikit agak sulit, agak menggunakan pikiran lah ya. Karena di game ini tuh uh, bukan hanya sekedar have fun atau gimana itu di game ini itu uh, pikiran kita tuh benar-benar diasah gitu, guys. Oke, langsung saja ini adalah salah satu game penghasil Bitcoin yang berasal dari developer Bing. The ya seperti biasa ya dan nama game itu adalah War Bridge. yes nama game itu Warbridge dan di game ini itu, ini game yang paling aku suka ya guys karena di game ini itu kita tuh disuruh untuk menebak-nebak kata dalam bahasa Inggris jadi seperti teka teki silang gitu ya semuanya itu uh, menggunakan pikiran nggak asal pencet-pencet seperti game kemarin gitu ya dan semua sama tetap uh, kita mendapatkan poin yang sudah diakumulasi dari setiap game dari developer bling ya guys ya. Dan ini tampilan awalnya guys. Dan buat kalian ingin bermain ini jangan lupa ya. Kalian harus login dulu biar kalian bisa mendapatkan poin ketika bermain gamenya. Oke okay guys. Kita langsung play aja kali ya guys ya. Karena biar nggak bohong waktu lama. Oke okay guys. Kita ini udah masuk ke dalam gamenya. Wow. Tampilannya sangat menarik kali ya guys ya. Karena backgroundnya itu background pemandangan. View yang sangat menarik. Oke okay, di sini ada tekat-teki di sini ada kotak-kotak yang nantinya di kotak-kotak ini kita akan isi kata-kata dalam bahasa Inggris yang tepat gitu guys dan pemilihan huruf yang tersedia itu ada tiga huruf di bawah nih guys O, W, sama L jadi kita harus menyambung uh, menyambungkan huruf ini untuk menjadi sebuah kata Entah kata benda, kata hewan atau apapun itu ya menggunakan bahasa Inggris dan seperti yang kita ambil O ya OWL. Nah, ini adalah artinya itu burung hantu. Setelah itu, di sini tuh ada tersisa ya guys ya blok-blok uh, uh, tiga kotak lagi yang belum terisi. Jadi kita harus menyambungkan tiga kotak itu untuk uh, kita harus mendapatkan kata agar sinkron dengan tiga kotak tersebut. Jadi karena di tengah ini huruf O, jadi sepertinya low ya. L O W low. Oke, masuk. Dan ini yang terakhir, guys. Kira-kira apa nih guys? Kira-kira huruf apa ini yang mau kita gunakan ya guys ya? benar sekali kita akan gunakan huruf O O yes benar mantap kita udah memenangkan level 6 dan kita ke level 7 sangat menarik ya okay, guys uh, jadi kalau kalian tahu di game-game developer blink sebelumnya tuh game itu simple gampang dan bahkan anak-anak bisa memainkan tapi game ini tuh ya anak-anak juga bisa main tapi setidaknya tuh nggak nggak uh, nggak asal, asal gitu nggak nggak sesantai itu gitu ini Pikiran kita ini benar-benar Benar-benar apa ya Benar-benar diuji Jadi Kita juga bisa belajar bahasa Inggris Di game ini gitu ya guys ya Oke kita langsung aja guys ya Ini ada Tiga angka Tiga huruf lagi Kita pilih pot ya Pot Oke benar Sarang yang bawah ini guys Yang ini apa ya T Apa ya Top Oh ya yeah, top Top Oke benar Dan yang Yang atas ini hmm, O oh, Eh TPO TPO kali ya Oh tidak, tidak guys, tidak. Hm apa ya? O T tuh, o okay. t tu, saya o tu ya tuh. tu batik ke ya artinya. Dan o p o ya ke o pula. o p o Oke mantap, saya nggak tahu tuh arti OPT apa ya, tapi ya tebak aja gitu karena kan huruf yang tersisa OPT gitu. Oke kita lanjut aja ke level berikutnya. Nah ini lebih gampang ya. Ini ten, kita pilih ten, artinya 10 dan kita lanjut lagi ke uh, apa ya? Net, ya yeah, net ya net net. Oke okay, net itu artinya jaring gitu guys ya. Oke mantap banget ya guys. Dan buat kalian yang bingung guys, ini kalian bisa apa ya menukar? Ini kan ada nih nikoyn. Bukan koin ini ada seperti apa nih ya Apa lainnya uh, Yang warna-warna pink ini Itu kita punya sekitar 220 biji Nah kalau kalian itu bingung Kalian bisa menukarnya itu untuk mendapatkan Bantuan ide gitu guys Ini di, di sebelah kanan ini ada Gambar lampu ini ya ini kita klik aja Dan kita dapat ide Salah satu clue huruf pertama Jadi kita tinggal melanjutkan aja Karena ini jadi aku as as ya yes as benar dan ah oh. Tidak ya As Oke okay. As lagi Dan ini Hash Oke okay. Hash Berarti punya Oke okay. mantap Bravo Kita men -men menangkan Level 9 Dan kita ke level berikutnya Dan ini level 10 guys ya Setelah Ini, ini game ini Setiap 5 level Dia end Dan itu kita bisa mendapatkan poinnya guys Dan Ya kita lihat Berapa poin yang kita dapat Dari Memainkan 5 kali Gitu guys ya Ini road ya Road Itu kalau nggak salah itu benang pancing Dan Or, atau oke okay, mantap, Bravo! Kita sudah menang, guys. Oke, okay. kita lihat berapa poin yang kita dapat. Wow, kita dapat 3716 poin, guys! Mantap, guys! Ya, ada otak kita di diuji, otak kita dibuat mikir, dan kita dapat poin lagi. Dan kurang enak, apalagi lagi game, game ini, guys. Ya, memang, guys, kita langsung dulu ya, guys. Ya, memang, game-game dari developer ini, game ini, game-game-nya sangat enak, gitu, sangat legit, gitu. Jadi, buat kalian yang mau lihat beberapa... Video game dari developer bling ini kalian bisa cek aja di channel ini ya guys ya karena saya sudah nge-share beberapa game dari developer bling ada Bitcoin Blast, Bitcoin Poop dan yang ter, dan yang ketiga itu adalah Fight food Bitcoin gitu ya jadi ini adalah game keempat dari developer bling ya semua yang gamenya itu sangat sangat saya menikmati gitu guys ya. Oke okay guys buat kalian yang baru bergabung, baru nonton channel ini jangan lupa ya untuk subscribe channel ini apalagi buat kalian yang tertarik banget tentang game-game penghasil kripto, penghasil cuan, saldo dana, saldo pepol kalian bisa subscribe channel ini karena ke depannya kita akan terus share, kita terus membantu teman-teman kita kaum perubahan, kaum apapun itu ya, milenial yang butuh duit cuan cepat dan sebagainya gitu ya itu kita bisa memberikan sebuah informasi yang menarik seputar game-game penghasil cuan lainnya guys ya dan buat kalian yang tertarik suka video ini jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa ngerti dan bisa tahu akan game ini guys oke okay guys beberapa hari ini kan saya tuh selalu membuat video tentang game penghasil kripto Nah kalian punya saran enggak Game-game apa lagi nih Yang menghasilkan cuan gitu Bukan hanya kripto Bisa saldo dana Paypal Ya kira kalian punya saran nggak? Kalian bisa komen di bawah Karena uh, Saran kalian itu Bakal kita mainkan Gamenya gitu guys ya Kita kita membuka open request Dan kita akan buat videonya Bermain game tersebut gitu guys ya Dan nanti juga guys Ini udah banyak banget Ini game-game kripto -game ya guys ya Dan saya tuh belum pernah WD Tapi nanti Suatu saat nanti Saya akan membuat video Bagaimana cara kita withdraw Di game developer bring ini dan masuk ke akun coinbase kita nah mantap ya guys ya dan ya yes, saya lesleku sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih sudah menonton video ini semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam mencari cuan bekerja dan apa ya ya itulah itu ya oke okay, see you next time bye bye